Gorong puan aku gede bolak, gorong anu kurang soleh nggak buka, China bisa Enggak Mungkin anu anu nangis gak takjuk Kulo loh ya Tapi mati rataung ratai setan. Kepremanu lomani ya film-film kino, dancer-fencer kino, gue antar kancane, lomani rataung gak mantar Antar lote antar lote, esutang tangan sihir, raki ya sering tulung tulungan anukan kalau keluarga-luarga lain ngomong, "Ibadah lihat nih, tolak uang pasrah ngomong, lo mau pasrah ke utang-utangan gue mau pasrah utang-utangan, gara-gara WTS bisa mulai, bisa cek komplek, itu menonton channel jadi tangguh kan kan, jadi utang tangguh gue rada di masuk, akhirnya itu gak tiru tambah orang tola, mau pasrah ke orang tapi nak konan gue tidak sesuai alim ayat Romani versus Islam." Gue kebanyakan pola yang tenang. Kemudian yang gak tau, kurang memiliki minum nangis Malah kadang dia mantep, mantep, nangis Nah, ini. Kok meratakan nanobot? Nah, ini. Kita ambil ini keluar Kalau pola ini, pola ini nasab dulu itu hanya secara akademik. Memang secara penelitian sejarah begini. Tapi wawal pula kalau nanti tak mungkin jadi tragedi poli ada ahli masih ahli sunnah. Si meyakini itu Durya Rasul tempat sukses dari pemerintahan boleh ahli sunnah meyakini pemimpin orang Durya Rasul selalu dipemimpin orang Durya Rasul orang ulama-ulama Durya Rasul yang sempat dipimpin dalam sejarah Umar binatul yang ini beratnya sejarah ini kami. Nah ini masalah yang terbawa sampai sekarang. Berapa ribu orang tidak berani nyaihanya karena merasa ada anaknya. Iya, itu kan kehilangan besar bagi masyarakat. Karena tidak semua kiai yang bernasab bisa mencontoh latihan masalah. ribuan kiai yang tidak bernasab tidak berani niaya, hanya karena anaknya, apa? Oh, gue nanti tiga, jadi terakhir Quran niku ditutup. taruh itulah, Wami'man minta. Hati-hati, nah, Jadi surat marjan, surat Jadi mimpi ria di Aceh, gue minta nama Anuf, di ditutup, Wami'man minta. hati Niku ayat ini itu nomor saya ketuluh, surat mahiran Saya ketuluh, Boleh Jadi, cerita nasab ini puh, secara penelitian saat itu memang Kabupaten Nabi Nabi Nabi Yuriyah Ibrahim kalian is Boleh. Tapi untuk periode ini Nabi Muhammad wa Mimman Saya ketuluh, Nomor ini, saya ketuluh Ini saya ketuluh perlu kalau terangkat merkini. Merkini memang wong Muharang, muharap diambil, arap di arap arap ulama saja nih. ulama pun itu nasi kita berlebihan. termasuk wong sindin Tapi widini, salib berpulang bangga berkudin nasab. Maka wis satu senadi. Bila orang itu radin nasab ageni ya dekat orang tahun-tahun-tahun jadi masalah di tasuk dengan Muncul fenomenal, ekonomi Nanti kawin prabowo. Rasanya <tuk> belum boh, kemudian suara pangeran. Lalu jelaju rak sejarah membuktikan dan konten zaman ahli sunan atau nanda tab. Misi tahu mana no, sejarah di timur timur timur. Wanuku dinasti pinter lawan. Mulai Fatimiyah, Umayyah, Abadiyah sampai Ayubiyah sampai boh. Ngenten orang mau sejarah, itu sejarah ya, tapi sejarah. Indonesia jadi ini, saya bingung. Kenyalirah cinta, itu karangan di suci, pangkalan ulangan di saya, jadi Jogjo. Yuk, baru saya suka. Tuhan kok kiai, saya hidup beli, Untuk cantik, didih. Baru saya suka. Tuhan, ambil ini kalo terang. Laporan itu, lani penasab itu pemutihan uang Yahudi ke rujuknya ini. Gue nggak ngaku nabi untuk Wahyu, Allah mulai di Sirkuta, umur nurun apa apa, Allah ya Allah menurut saya karena seorang itu, ini Allah enggak nemu, menurut seorang manusia, Allah Allah belajar ini, Allah enggak pernah menurunkan Wahyu pada siapapun, menurut bidadarin, darusbada, arah bini nabi roh pada siapa, enggak terus dua Islam tanpa lain Allah yang dilanggar Allah, atau umur roh nabi Wahyu, berarti mutakhir untuk Allah. Monggo keberatan, pelajaran ajaran Musa dak entuk. Wah, Mulanya, Quran kowe jawab, laawo ra kaunuruna wahyu Iblis. Kulman anzalau kitab alladzi kaahdihimu ja Musa. Lah Musa go opo? Iku wong alor ngidul jarene Taurat. ini, ya pokoke Lah Musa iku go opo? Laawo ra kaunuruna wahyu konfirmasi Musa berarti ya ra entuk wahyu. Rantuk sanan to waktulah jadi omongan nabi pak wong nang nabi Orang sederhana, tapi gue ini udah paling Nabi Muhammad pula kasi satu soal, mulai layak, layak satu pilihan, layak langsung. Oh ya. Iya, nabi yang pisang, penyakit menular. Untuk untuk budikan, waras, ya, budikan, tak dapat yang tak budikan. pertama, budikan Kan budik ini pengarah, kasut pengolah waras, dan akting budik yang pertama, ketulan yang sempurna. Kalian, ini pentingnya fatonah, nabi, semua nabi itu, higeh, hifatona. Ini ngumpul ya, gani, geser jantan, jali. Bunga wudiro, ilmu nasabu, diberikan. Gue belola penenang, repotel penenang. Mulai dari guru-guru kuro, repotel, penenang, hilang mati.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 Bismillahirrahmanirrahim Oh Allah sering, bisa ke MCNC MC ngelakopi, ini gus gus gus ya Ini ditambahkan di Al-Karif, Indul-Karif, Indul-Karif Semua orang Karim Karim, kudusmu Mereka sedikit ya senang Ini Karim, Sim Karim Karim malah variasi kembar ketika tidak Ya, itu salah satu itu ada tangan di generasi. Sebab itu, kita akan nih, balik-balik ini dengan tangan Sebab itu, terus kita atur berteori, bodoh, aku mulu-mulu. salat sholat. Ngelaku pulang, yakin, yakin ketemu Pangeran diri itu. Aku mulu, tidak ada sholat. Yang mana Allah ulang hari ini mengambil sholat Islam di sopo, saya terus balik sholat terus ngamal, ngamak, suami marahkan, suami merkoliannya urusan sholat, masalah nasab, tuh ternyata jadi tragedi politik. Berpaham bening, saya ini nasab, rata-rata jadi tragedi politik. Jadi alur benih, sally Sultan masih jadi silber, Wong Sing bilang wanita, kebodoh-kebodohan presiden paling banget, Sultan kalikan sholat kerana -kera -kera -kera. bener. Jelek, anak-anak di masari nyai ketemu anak itu, kebodoh-kebodoh dia ya, apa yang yang ada yang ada artinya begini ulumul Islam tentang Nasa. memang objek Nabi Yusuf, Yusuf, al -Karif, Islur -Karif, Islur -Karif. Nabi Muhammad jadi Nasa, Nasa pun Sakti gul jadi dari untian mutiara ke mutiara sehat di khabir nanti kumpul awliya nababun ke anak alaih sallallahu ke anak alaih sallallahu nanti orang nyata lah semoga tidak ada memang nabah ini me dari segi objeksi ya memang iya nabi Muhammad yang <talan> tidak ini tarah tuk sifah hafala musibum arahu min adami wa illa'adihi paham ya sehat di khabir nanti nababun ke anak min sallallahu duh kan orang sampai diputih-putih sampai tinggi Pakai ilmu Islam tentangnya tak ikut mulai bisa melahirkan tragedi ini bu Wong yang hidup dengan Muhammad Galaya nak Imerko ada berminyak si Ahmadoni Umar Abu Abdullah tak nanti tak ikhlas tak putus hati Imerko rapatan Sih'ah, ini guwento, maliwani, suh'adu, itu gawah darah ini meyakinkan Nah, Umar yang sudah untuk dalam kondi Abu Bakar yang sudah untuk dalam Allah itu dikondi suh'adu, ya air akarulah Karena tidak perlu kenal, wah ini tidak Umar Bagaimana mungkin mantan pezina, mantan pemakus jadi holi Wah, ini tak boleh diumar Abu Bakar Artinya ini, umumul Islam tentang Umar itu tidak pratike politik ya akhir wong ra ngakoni bakar omah akhirnya uang memaksakan khalifah suci diri ya ros yo lahir pratike bener wong layak mimpin nggih Kak